Yo yo welcome welcome welcome welcome ya bosku balik lagi nih bosku bareng mamang cesansi again ya boy seperti biasa ya bosku kita akan mereview ya bos anjay kita akan membagikan bocoran zat gacor hari ini seputar fitur aja tentunya ya bosku dengan pola-pola terbaru mamang akan mencoba memberikan pola yang sangat spektakuler intinya ya bosku dan by the way yang mau ingin tahu hmm, dikasih petoli pop ya boy awal awal dikasih yang enak enak ya yang manis manja ya boy semoga menjadi yang mantap mantap ya nih dan yang mau memang main di mana mau tahu gitu cuma mamang main di pokoknya daftar aja ya boy di situs tergacor ternama di Indonesia dan di seluruh jagat raya ya besi nice. untuk link pendaftarannya udah memang taruh di komentar dan di deskripsi dan di tentang channel ya Boy pokoknya merapat langsung ya Boy karena di sini itu merupakan salah satu situs slot online tergacor sejagat raya ya Boy lu mau jp berapapun pasti dibayar kita berdi tapi diusahakan mainnya menggunakan duit bebas ya bosku jangan menggunakan duit beras Apalagi deh orang tua ya Besti Nanti yang ada malah jadi beban keluarga ya Boy Dan terapkan pola dari Mamang ya Cuk Karena pola ini sangat membantu kalian gitu kan Boy Mantap jiwa ya Cuk Pokoknya simak terus pola dari Mamang Jangan skip-skip Salam JP dari Mamang Salam sensasional Ooh. <laughs> you mm -hmm.